Pijet yang lain, dia. Pijet apa? Pijet Gata. yang lain, dia. Ya. Apa? Hai, Cang. Udah tidur aja kamu? Udah tidur aja. Tidak, aku nunggu sama kamu. Ngapain nunggu? Ngapain? Nunggu. Nunggu time for baby. Ah, making baby? No, no, no. baby. Ah. Time for baby time. Apaan baby time? Cream, cream. Oh, perut kamu. Ah, bukan, bukan, bukan. Pagi ah. kurang. Bukan di dudak kamu. Buat apaan sih krimnya? Huh? Garis, garis garis-garis kalau mendadak hmm. makanan mendadak sih uh, sedikit demi sedikit hmm. um, perlunya gede jadi ada suara air anak air ah. atau anak suara <laughs> ya sedikit Surah demi air. sedikit ah. um, perlunya gede kan? Hmm. makin gede jadi apa ya kulinya belum belum sih ya. tahu aku pecah-pecah pecah gitu jari -jari tahu jari gitu. iya iya tahu aku. Oh, kamu tahu ya. kan ada iklan di Indonesia juga kayak gitu kan. Eh ada ]nya. ada. Oh, bukan-bukan buka. hmm? jangan. ananya bangun loh. oh iya ya emang denger? Eh, iya dong. emang sampai mana sih perutnya? perutnya sampai sini ya. sampai sini. Di mana sih di, di mana sih? sini. nih di, di sini. iya. Hmm. soalnya ini sakit. mana mana krimnya? sini sini. Di mana sini. Bu? Oh iya sini. sini. Ada, Ada aja situ ya. Jangan push ya. Heh. Ah, kalau gini kita kayak mau ngapain aja sih saya? Apa? Tapi ah. paling tangmu kamu bawa ini. Langsung di sini atau gimana? Heh, ah, sini sini, tangan, tangan dulu. dulu. Iya, tangan dulu dan nah, ah, ini. Diapain? Hangat dulu. Apaan? Sini. Mau oh, di lempar di tangan gitu. Cukup iya. segini. Iya, iya. Cukup. gimana mana? Udah gitu gede ya? Iya. Terus kayak gimana? Gini aja. Bukan, dari bawah, dari bawah, sampai atas gitu. Oh jangan push. Enggak ada yang push juga. Oh, oh, oh. Lengket banget coba. Dioles gini Iya iya. Harus lagi. dua tangan atau apa? Dua tangan. Oh baby baby. Oh dari bawah. Dari bawah ya, kayak gini. Sampai di bawah di bawah. Sampai sini. Lebih lebih sini. Hmm. Hmm, sampai sini. Oke okay, sampai sini ya oke. Kayak hmm. gini terus. Iya. Ntar ini. Apa bayinya di mana sih? Di sini apa di sini? Di sini. Oh, di kanan ya? Iya, kanan. Kanan Jawa. kanan kamu kan? Ah, iya. Kalau aku segi. kiri hmm. Mana? Sekarang gedenya seberapa? Ukuran apakah? Segini ya, Bro Alvo. Iya, iya. Oh, Alpokat itu segini. Tadi oh, bukan dari mana? Ini? Oh, bukan Indonesia. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. hmm. belum ada apa ya? Gelag-gelag kan? Kamu enggak rasa? Jangan, Apaan? bukan dengar. Kamu rasain lo rasain ada. Mungkin tidur ya? Ini udah dikasih beginian duluan sih. Harusnya tadi aku dengerin dulu. Oh, dengerin ya? Ada suara apa gitu? Yuk, ya, suara ini suara air terjun. <tik> <tik> air terjun di mana ya? Kedengeran, kedengaran, kedengaran, kedengaran. Bayinya lagi tawuran di dalam. Eh, bukan. <laughs> tawuran adakin ada TK. Ada, ada TK. Mana sih sudah di sini. di sini Di sini. Ini perut kamu ininya makin gede ya di pus, pusar ini enggak. Ya ya ya iya aku juga pikir kayak Pusarnya gitu. Gede banget, Dulu banget ya. beruntungnya ya kayak ini, kayak amun kan? Kay kayak kayak gini. Iya, gitu, oh. ya, ya. orang Riskan. Jepang kayak gini ya, orang Yow, gini. Bulat banget. Orang Indonesia biasanya bulat gitu ada ya. juga yang keluar. Eh. Oh. Oh, terlalu gitu. habis minum air keluar di sini jadi pipisnya lihat sini kalau cowok kamu, kamu gimana aku dia apaan dia ah oh. kamu kayak gini <laughs> soalnya banyak daging dagingnya gini, dagingnya gitu. push jadi ya mungkin buntungnya gitu hmm, tapi biasa sih kayak gini aku dalam banget loh kamu nggak terlalu dalam bukan dulu hmm. dalam tapi sekarang sedikit demi sedikit ya mau keluar gitu mau keluar bukan oh gitu. dia tuh dia tuh dia tuh mau keluar kan dia dikit-dikit keluar ini Iya kayak nggak terlalu dalam do gitu hmm. apa -apa? Kayak, Jangan, ini kayak ini loh kayak ini kayak nggak banyak endapan Apa? ada apa namanya kalau sampah <laughs> Hai kamu ngomongnya Juli jadi aku bisa tebal loh. Ini kalau turun <laughs> di di di di di di di diam jadi beneran, beneran diam diam, gerak tuh. Apa gerak? Tendang-tendang anaknya juga joget, joget dalam. <laughs> eh, sedimentasi itu namanya, namanya bahasa Indonesia itu sedimentasi. Sedimentasi? Sedimentasi itu kayak dari, misalnya dari puncak nih uh -huh banyak hujan kan, hmm. terus tanahnya longsor kan, hmm. tanahnya dibawa sampai ke Jakarta hmm. daerah Tanjung Priuk misalnya ya, nah, hmm. di Muara itu situ, kan tanahnya jadi tinggi tuh hmm. nah itu namanya sedimentasi ah Jadinya, iya, oke, okay, oke okay. iya, sungainya itu ganti. makin, makin, makin, apa namanya makin, kedalamannya berkurang gitu jadi kamu mau ngomong apa sih? Ini ini kayak sedimentasi. Bukan. Harusnya kan awalnya dalam tuh Dalam. Oh, sekarang kan jadi gak terlalu dalam tuh. Oh, jadi susung susun gitu. Susung gitu. Ya jadi kayak kena sedimentasi namanya. <laughs> Udah, Yang lain gak Udah. perlu. Yang lain. Ini gitu. ini harus ini sini. Beneran? Iya. Jadi mau? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Boleh enggak? Boleh enggak? Oi. Oh nggak boleh nggak jawab ya dia. Dia bilang, Oi. nggak boleh gede ya Berarti kan kayak gini <tuk> <tuk> di sini kan benar iya benar ini sekarang kepalanya di mana kepalanya mungkin di sini ya kok mungkin emang nggak tahu kamu hmm, merasa soalnya sakit situ di mana di sini situ iya berarti badannya di mana badannya mungkin di sini terus kenapa aku ciumnya di sini Iya jadi kata <laughs> Terus aku kas... <laughs> kepalanya di sini. Iya. Terus badannya di sini. Iya. Kakinya di mana? Kakinya mungkin sini. Di bawah sini. Iya. Terus ngapain aku ciumnya di sini? <laughs> ini mah kayak. Gak ada apa-apa itu. Ini cuma air doang. Ya udah di bawahnya. Ah mungkin ini sekarang tepat. Dan ada juga bukhun. Bukhun juga harus kayak. Bukhun harus itu juga. Hmm. Nambah makin gede. enggak ada garis-garis gitu. Oh gitu. Iya. Hmm. Hmm? sekalian pijat lah ya hmm. iya pijat tuh dan pijat lah ya ah oh, susah nih oh iya kalau gitu kan? dari samping gede perutnya nah? oh. kalau pakai apa ya jatuh Bajur, dia sekarang Nggak, ini anaknya pasti sekarang lagi kayak main perosotan gitu Mau dari apa? samping jatuh eh, <laughs> ya main perosotan tapi kalau di samping kelihatan kan benar. Iya, kalau dari sini kelihatan banget nih, tuh. Dah. Oh, tuh. Batu kan pega. Keras kan? Oi, oi, oi. Hey, keras kan? Bukan empuk kan? Keras kan? Keras, keras. keras kan? Ah, beneran keras. Ya. Di sini ada, empuk nih. Terus, terus. Ya kan? Ini kan empuk nih. Iya. Di sini empuk semua ya. nih. Tapi agak di sini agak keras. Iya, ya, keras. Iya agak keras. Iya ya? ya, kan? Kayak padat gitu. Iya. Ada susu enggak enggak kayak kaya ini coba tekan sini kayak gini. ah ini enggak ada apa-apa ya. <laughs> Darahnya cuma minyak aja. Mau <laughs> klik aku ya? Ah, gimana? Ayo kita pijit yang lainnya Apa? Ayo kita pijit. Pijit yang lain ya. Apa? Pijit apa namanya? Apa? Ya. Nah, pijit apa? Kan?